kan dulu Udah makan aja. Kita happy to you satu hari ya kurang banyak kurang banyak ya kurang banyak banyak enak lama itu ini takut mau coba udah-udah ya udah-udah dikit aja deh ini dikit coba semuanya oh, what what on antahun siapa yang ulang tahun? aku aku yang ngetahun B. Di sini, di sini. Tuh. Awas, Dek. Namanya, Dek. Iya. Awas, ya. Eh. nya. Oh, yang itu cucunya. Mana apa pai... -e itu ada cucunya? Apa ada cucunya? Wad. Ini dia itu coklat. Sudah jadi deh. Ya, Didi Kepancelan ya, cerus-cerus hmm. Jatuhlah, gak pendek-pendek gitu Pendek-pendek oh, Terus dulu, auto Awas kebalik